berjumpa dan hadir kali ini para sahabat loter ko kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top chair 88 dan untuk para selawas loter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu dapatkan update video terbaru main info bocoran dan bola slot gacor jadi memainkan uh, modal-modal recehan aja bareng get of kacanya pada top chart 88 juga kita akan coba memainkan bola dan trigger gacor dari get of gatot kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru main info bocoran dan bola slot gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari slot jani ya bosku